Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Sici ccpnilih apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan orderannya dan serta lancar segalanya ya amin Oke teman-teman ngomongin kali ini musimnya musim hujan ya teman-teman ya dan mungkin teman-teman yang beraktivitas sebagai driver project ataupun driver ojo lainnya pasti lalu menyediakan yang namanya mungkin cahs hujan ataupun mantel ya Nah kemarin kita dapat mantel ya atau jas hujan dari ujek mungkin teman-teman sudah lihat video sebelumnya Nah berdasarkan dari sharing teman-teman ya kita belum pernah pakai ini mantel ini sudah kita pakai untuk onfit dan ini masih dari dalam penyimpan cuma kemarin saya buka waktu video, -video itu nah, dari informasi dari teman-teman yang sudah pakai jas hujan ini katanya di dalam jahitan ini, memang di dalam jahitan ini tidak ada lapisan ya jadi kalau hujan deres katanya rembes dipakai itu rembes atau basah kali ini akan saya berikan cara untuk menambah hujan ini agar tidak rembes atau tidak bocor dari melalui jahitan yang ada di bagian dalam ya saya akan saya berikan tutorialnya. Nah, namun sebelum masuk ke tutorialnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terakhir dari channel CC Baiklah teman-teman kita lanjut ke tutorialnya ya. Jadi teman-teman yang perlu siapkan yang pertama adalah ini ini adalah kalau di kurang tahu nama artinya apa tapi saya saya searching atau di google ini namanya simsil tab ya, sim -sil, atau isolasi nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman bisa cari di Marketplace seperti di Tokopedia atau mungkin di Shopee dan sebagainya murah ini segini cuma Rp25.000 nah, dan kita siapkan gunting dan dua lembar kertas KPS ya dua lembar atau mungkin temen-temen bisa selain pakai kertas atau mungkin kertas pakai kain ya nah, tentunya yang untuk merekatkan ini adalah selika ya teman-teman ya seperti apa tutorialnya, ikuti terus video ini settingan setrikanya kita taruh yang di medium aja teman-teman jangan terlalu maksimal ya jangan terlalu minimal tapi di medium, medium ini. nanti kan otomatis kalau setrikanya otomatis sudah terlalu panas dia akan mati nah, siapkan ini setidaknya kita ukur. panjangnya seberapa dan kita portal. api sifat pas. dan terlalu panas, banyak karet. kita akan tekan-tekan. kalian hasilnya dulu ya nah. sudah sebutin ya hmm. kalau kurang nempel ulang lagi hmm. Hmm. Nah. sudah seperti itu teman, -teman. ini hasilnya teman-teman jadi teman-teman tinggal lakukan caranya sama Di setiap jahitan ini ya dari nanti ke ada hujan tidak rembes melalui sambungan jahitan dulu oke teman-teman segitu dulu ya tutorial dari saya cara mengambil mantel atau jas hujan menggunakan simsil tape ya dan Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, bahkan klik tombol like-nya dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat.